Selamat datang kepada Menlu Cinkang ke Indonesia dan merupakan suatu kehormatan bagi saya menerima kunjungan Menlu Cinkang. Kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan resmi Menlu Cinkang yang pertama ke kawasan setelah beliau mengemban tugas baru sebagai Menteri Luar Negeri RRT. Indonesia dan RRT telah memiliki kemitraan Strategis komprehensif selama sepuluh tahun.